Halo bosku, jumpa lagi ya di channel kesayangan kita ini bosku ya Kali ini kita ingin berbagi seputar slot gacor hari ini Info slot gacor hari ini, bocoran slot gacor hari ini ya trik dan pola slot gacor hari ini bosku ya Kali ini kita main pola 5 manual dulu Oke, kali ini kita bermodal modal ribu ya bosku ya 50an lah ya Oke, kita naikkan band langsung aja. Kita 50 turbo spin ya, bosku ya. Oke, jauh boleh. Ayo dong, kuning juga boleh ya. Kuning, aduh sayang sekali ya, tiga skater lewat Nggak apa-apa karena masih pemanasan di sini ya. Bagi kalian yang belum subscribe, like dan share, jangan lupa ya, bosku ya, di subscribe, dibantu-bantu juga ya, bosku ya. Karena satu subscribe, kalian like, kalian itu sangat membantu saya untuk mengembangkan channel saya, ya bosku. Ya, oke, Gelas sama enak pecah biru boleh, kuning atau hijau juga boleh ya, tapi kuning dulu. Nah, oke, tak connect juga, enggak masalah. Hmm, ungu hijau, kuning, oke, hijau, oke, jam pasir boleh, kuning. Gelas amber pecah kuning boleh. Oke. Okay. Scatter dong. Oke, okay, belum mau. Ya, kita habisi dulu ya dengan pola 5 manual 50 turbo spin, baru nanti kita tengok di mana dia harus di -spin dengan pola seperti apa ya. Nanti ada tuh. Nanti saya jelasin ya, Bosku ya. <tuh> Oke, okay, 35.000 di sini boleh kuning merah mana nih scatter gratis kita gak apa ya bosku ya nanti lah nanti kalau misalnya kita cari free spin gratis gak dapat-dapat atau dapat tapi nanti saya di awal itu eh, di akhir itu nanti bakalan buy spin ya bosku ya oke okay. birunya connect cincinnya connect ungu juga connect hijau kalau bisa Glass Amer Connect Hijau Petir Oke okay. Oke okay. <coughs> Nah kayak gini ya Berarti harus ditambahin 70 turbo spin ya bosku ya Karena dia nggak mau ke, di 50 Jadi kita naikkan 70 Ya Habis kalau misalnya 70 turbo spin nih habis Kalau misalnya tidak mau juga Ya Langsung kita coba buy spin ya bosku ya Mau atau nggak mau kita coba by spin Karena ini pola dari kawan saya Karena dia tadi ada menang ya bosku ya Makanya kita coba penasaran Ya sesuai bet aja bosku Nah itu dia kan baru dibilang Dapat kita free spin pertama ya bosku ya Ayo dong konek-konek banyak ya kan Kali-kali besar muncul Kali merah yang paling saya suka sebenarnya ya bosku ya Iya kalian pasti juga Paling suka kali merah itu ya kan. Apalagi kalau sempat konek ya kan. Hmm -mm, itu paling mantap sekali ya bosku ya. Oke di sini kali lima sudah ada di tangan ya bosku. Ya. Sudah ditabung. Aduh kali dua tadi lewat ya. Oke hijau sama birunya konek, cincinnya konek, petirnya yang belum belum mau juga masih malu-malu si kakek ya kan oke petir dong kek petir lah kek apalagi kek ah itu dia sayang sekali aku sama si kakek nih ya oke mantap jiwa. seratus ribu ya bosku ya mantap mantap oke ayo dong hmm, lagi hmm gaskan ayo bisa nih, bisa, bisa merahnya connect biru, tapi nggak apa-apa. Udah perkalian, 16. masih ada dua prispin lagi ya, seratus ribu. Lumayan, masih ada satu last spin Oke, nggak apa-apa, seratus ribu ya. Oke, kita habis ini dulu. 70 turbo spin nih ya bosku ya Aduh sayang sekali itu skaternya kurang satu ya kan Hijau konek biru dong sayang Biru biru biru boleh Ungu ungu Gelas amer juga boleh ya kan Gelas amer Gelas amer Gelas amer Aduh gelas amer Nah Ah Pre-spin kedua ya bosku ya Mantap jiwa Oke Ini pre-spin kedua kita Gak perlu kita bye bye bosku ya Kalau kayak gini udah tahu sendiri ya Menang seberapa pun kita harus WD bosku. Ya, yang penting menang. Laki itu WD ya bosku ya. Ingat ya, Laki itu WD, bukan depo ya. Oke, gelas ambernya. Mm -mm. kali 7 ya ada di sini. Eh, cincin cincin cincin cincin cincin. Ah, tapi nggak apa-apalah. Lumayan udah ada kali 7 ya kan. Lagi dong, connect dong. Konek oh, dan petir dong Oke Belum mau dikasih Aduh kali 8 lewat Hijau Oke kali 3 di sini. Udah perkalian 10 ya Udah ditabung ya Masih ada 7, pris, 7 prispin lagi ya bosku ya Oke Gelas amer dong gelas amer Gak apa-apa yang penting kita udah menang nih ya. Dari modal 50-an ya bosku ya. Ini berarti kalau dihitung-hitung kita udah menang 3 kali lipat dari modal ya bosku ya. Iya. Gak apa-apa. Pokoknya gaskan lah bosku ya. Gaskan. Ayo. 75.000 ribu. sini saldo kita udah 29.000 ya bosku ya. 292 ribu. Sorry bosku salah sebut ya. Mm -mm. Oke okay, kita Pokoknya kita habisin dulu 70 free spin ini bosku ya 70 turbo spin Belepotan saya ngomong bosku Biasalah bosku ya mm -mm. Gelas amer Gelas amer Gelas amer pecah 2 skater turun Ayo dong gelas amer Aduh sayang sekali itu Itu kok gelas amer Kemungkinan ya Kemungkinan bakalan turun Tuh dua skater Oke Sisa 28 spin lagi lah, skater ketiga lagi Yang kita cari ya Skater free spin yang ketiga Masih belum mau Oke Makin lumayan deras ya Lumayan deras ya Tapi tet tetap masih Sadonya masih di titik aman ya bosku ya Gak apa-apa Yang penting intinya WD bosku ya Betul Intinya WD saja Menang berapa pun WD Kalian bayangkan aja lah Kalau sehari 50 aja saja Sebulan sudah berapa ya bosku ya Makanya Ini sebenarnya hanya hiburan semata saja bosku ya Hanya untuk orang-orang Kayak kayak misal kurang apa jam pas ada jam waktu lagi lagi pengen main ya main ya kan tapi saya tegaskan sekali lagi ya bosku ya di sini hanya untuk yang mau main hanya punya dana kenakalan atau dana yang berlebih ya bosku ya tidak untuk di apa bosku dengan bed bed besar gitu dari bed bed kecil saja bosku ya nah ini langsung kita bayar aja bosku ya semoga bagus isinya Bas, ayo dong 120-kan nih lo. Kali 4, boleh. Mantap. Kuning, ais, kuningnya Oh, iya, Kali 2 lewat. Nah, itu dia. Kali 2, duanya 2, 2 biji ya. Main kali 8 di sini. Lagi dong, lagi dong. Masih ada 10 free spin lagi nih. Kali 2 lewat. Oke, kali enamnya connect mantap jiwa di sini ya. Udah kali 14 di sini. 24 ribu masih saldo, gak apa-apa. Mungkin-mungkin masih dikasih nanti nih. Ayo dong, kuijanya pecah. Connect, kuning connect. Connect lagi. Petir dong. Petir. Oke. Nah, ini udah mantap kali susunannya ini bosku. Ini, ini pasti connect nih. Gelas amer, gelas amer. Wah, apa aku bilang kan? Hijau atau ungu? Ai, mengganggu tuh ya. Cincin itu mengganggu ya, bosku ya. Kalau nggak connect tuh, bosku. Tapi nggak apa-apalah, kita ini sudah menang ya, bosku ya. Ya, habis inilah, langsung kita WD saja, bosku. Nggak usah lagi di pikiran yang panjang. Ya, hari ini udah menang segini, udah gitu. Nggak usah dipaksa ya, bosku ya. Mantap, ada kali enam di situ. Kuning lagi sayang. kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning. Nah, cincinnya itu dong. Aduh, cincinnya kurang satu lagi, tapi nggak apa, apa lah. Lumayan di sini ya? Kan ya udahlah, kita WD sajalah lah, bosku. Ya habis ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, bosku.